Triak tiba-tiba muncul di ruang terdistorsi di atas dataran gelap yang luas. Fluktuasi yang agak menakutkan dipancarkan dari ruang yang terdistorsi. Lautan orang-orang di dataran sekali lagi menjadi gelisah karena perubahan ini. Banyak tatapan pedas yang tak tertandingi menatap ruang yang terdistorsi. Mereka yang akrab dengan adegan ini tahu bahwa ini adalah tanda bahwa daerah iblis unik akan dibuka. Sebagai salah satu zona bahaya terkenal di wilayah Suan Timur dan karena susunan kuno besar yang menguncinya, daerah iblis unik pada dasarnya tersegel hampir sepanjang waktu. Mustahil bagi orang biasa untuk menerobos masuk. Namun, dengan aliran waktu, lubang telah muncul dalam susunan besar. Ini menyebabkan segel menjadi sangat lemah setiap beberapa bulan. Momen ini adalah kesempatan terbaik bagi banyak pencari harta karun untuk berkumpul. Persis seperti saat ini, riak menakutkan menyebar di langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Hambatan spasial yang berdiri di antara langit dan bumi di kejauhan juga menjadi semakin terdistorsi. Seseorang bisa samar-samar melihat melalui ruang terdistorsi dan melihat tanah gelap yang tidak biasa di belakangnya. Riak gelap dan dingin menyebar darinya. Ini akan dibuka ya. Mata lindung berisi beberapa keajaiban saat dia menatap ruang yang terdistorsi. Dia sebenarnya cukup ingin tahu tentang perang hebat yang menghancurkan bumi yang terjadi di tempat ini. Mungkin dia bisa belajar lebih banyak tentang perang besar kuno di tempat ini. Hanya makhluk tak dikenal yang merupakan ahli puncak pertempuran dunia. Aura kita harus dihubungkan ketika kita memasuki daerah iblis unik nanti. Kalau tidak, kita akan dipisahkan. King Xiao Xiao memandang ruang yang semakin terdistorsi di kejauhan. Setelah itu... Dia berbalik dan berbicara dengan ekspresi serius. Dimengerti, banyak murid dari Dao Sekte menjawab dengan suara rendah setelah mendengar ini. Segera, ekspresi mereka menjadi lebih tegang. Kemungkinan besar mereka semua sudah mendengar tentang bahaya di wilayah iblis unik. Jika seseorang dikirim sendirian ke daerah berbahaya tertentu di dalam tempat itu, sangat mungkin bahwa seseorang akan berakhir sekarat. Apakah kita akan kembali dengan cara yang sama ketika kita pergi? Tiba-tiba Lindong bertanya, ada formasi yang jauh di dalam unik Devil Regent. Pada saat itu, delapan murid super sekte akan berkumpul di sana dari semua tempat. Ying Xiao Xiao menjadi diam ketika dia berbicara tentang hal ini. Dia melanjutkan, selain itu, begitu kita tiba. Itu juga akan menjadi waktu ketika kita akan bertukar pukulan dengan gerbang yuan. Selama kompetisi sekte besar yang terakhir, kakak murid senior Wang dibunuh oleh gerbang Yuan karena dia melindungi murid-murid dao sekte ketika mereka mundur dari formasi. Petik 2 Di sampingnya, tangan Wang Yan terkepal sampai mengeluarkan suara berderit. Semacam kekerasan gila melonjak di dalam diri mereka. Lin Dong sedikit mengangguk, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk bahu Wang Yan. Setelah itu, dia bertanya. Apakah tidak melanggar aturan untuk melakukan sesuatu dalam unik Devil Regent? Bahkan jika seseorang membunuh murid pihak lain, petik 2, kompetisi sekte besar bukanlah pertandingan perdebatan damai. Ini adalah tempat pelatihan yang tidak berperasaan. Karena itu, tidak ada yang akan meminta pertanggungjawaban orang lain, apapun taktik yang digunakan seseorang di tempat ini. Tentu saja, kebencian akan menumpuk secara alami. Ying Xiao Xiao tertawa lembut. Jadi seperti ini ya, Lindong bergumam pada dirinya sendiri saat matanya sedikit menyipit. Penampilannya tidak memungkinkan siapapun untuk menyadari apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Bas bas. Sementara Lindong sedang berbicara dengan Ying Xiao Xiao, ruang di kejauhan menjadi sangat terdistorsi. Setelah itu, ruang itu tiba-tiba meledak dan sebuah pusaran terbentuk. Swosh. Saat pusaran ini terbentuk. Suara angin kencang segera merobek langit, angka yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti belalang dari segala arah. Akhirnya, mereka berubah menjadi toren yang dibuang ke pusaran yang terdistorsi. Setelah aktivitas besar ini, para murid sekte super itu juga bergerak pada saat ini. Dibandingkan dengan figur manusia yang kacau di sekitarnya, mereka tidak diragukan lagi lebih teratur. Mayestik Yuan power bersiul dan langsung membungkus semua murid dalam sekte masing-masing. Akhirnya, mereka berubah menjadi sinar cahaya besar yang masuk ke pusaran. Kita juga harus bergerak, Ying Xiao Xiao mengambil langkah maju ketika dia melihat ini. Sebuah tangisan lembut bergema jelas di samping telinga setiap murid daosek. Dimengerti, gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang kuat segera menyebar dari tubuh banyak murid setelah tanggapan bersatu. Segera setelah itu, kekuatan Yuan perlahan bergabung, berubah menjadi gugus cahaya yang mencakup semua orang. "Ayo pergi!" Ying Xiao Xiao melambaikan tangannya saat dia segera bergegas keluar. "Lindong Wang Yan dan kelompok besar murid Dao Sek segera mengikuti di belakangnya. Semua murid Dao Sek dibungkus di bawah cahaya yang kaya, membuatnya seolah-olah mereka adalah satu tubuh." Akhirnya. Mereka memasuki pusaran berputar di bawah perhatian banyak orang yang menonton sebelum benar-benar menghilang. Lautan tak berujung orang bergegas ke wilayah Iblis Unik setelah murid-murid Dao Sekte. Suara angin yang kencang terus bergema melintasi dataran. Kilei, Chen Zhen, dan dua lainnya di langit di atas kota Iblis Unik secara bertahap menarik tatapan mereka saat murid-murid Dao Sekte memasuki wilayah Iblis Unik. Setelah itu, mereka saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat beberapa kuburan dan emosi yang tidak diketahui di mata masing-masing. Aku ingin tahu bagaimana kinerja mereka jika mereka menghadapi Yuan get lagi kali ini. Kekuatan ketiga Raja Kecil Gerbang Yuan itu memang cukup kuat di antara generasi muda. Kilei berbicara dengan suara rendah. Tidak perlu meremehkan diri kita sendiri. Murid-murid Yuan get kuat. Tetapi orang-orang kecil dari Dao Sekte kami juga tidak berguna, apalagi... Kali ini, Dao Sekte kami juga memiliki monster kecil yang mengikuti mereka. Chen Zhen tertawa samar, orang itu memang bisa dianggap monster. Sebelum kami pergi, Master Sekte memberitahu kami bahwa variabel terbesar dari kompetisi Sekte besar ini adalah Lindong. Master Sekte hanya mengatakan kata-kata seperti itu dua kali dalam seratus tahun. Pernah karena senior Zhou Tong, sedangkan yang kedua adalah karena Lindong. Kilei tersenyum ketika mendengar ini. Segera, dia menghela nafas secara emosional. Kali ini, mari kita lihat dan lihat metode apa yang akan digunakan monster kecil ini ketika menghadapi tiga raja kecil Yuan Get. Haha, <laughs> aku menantikannya. Chen Zhen dan tiga lainnya saling memandang. Kesungguhan di mata mereka sedikit rileks. Namun, pada saat ini kemungkinan bahwa bahkan mereka tidak dapat membayangkan bahwa tidak lama dari sekarang. Antisipasi mereka akan berakhir dengan cara berdarah yang akan mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Kegelapan menyebar di tanah dan akhirnya meluas ke ujung pandangan seseorang. Seolah-olah langit menjadi sangat gelap, menyebabkan seseorang merasa agak tertekan. Tanah ini pernah mengalami pertempuran yang menghancurkan bumi yang paling putus asa. Tempat ini juga merupakan dataran yang gelap dan sunyi. Dari waktu ke waktu, beberapa raungan yang sangat menusuk telinga bisa terdengar dari jauh. Mengaum itu tidak mengandung kekuatan hidup. Sebaliknya, semua yang dikandungnya adalah keinginan yang sangat murni untuk membunuh. Swosh. Dataran terpencil ini sunyi untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, retakan tak terhitung muncul di langit. Setelah itu, banyak figur cahaya keluar dari celah itu. Beberapa saat kemudian, mereka memecah kesunyian yang sunyi di tempat ini. Sebuah cahaya terang besar tiba-tiba keluar dari celah-celah yang menembus langit. Akhirnya, mendarat di tanah. Cahaya terang tersebar. Mengungkapkan ratusan angka. Mereka adalah murid-murid Dao Sekte yang dipimpin oleh Ying Xiao Xiao dan Lindong. Ini daerah iblis unik ya. Banyak murid Dao Sekte tidak bisa tidak mengamati lingkungan mereka setelah mereka mendarat. Jelas. Mereka sangat ingin tahu tentang tempat berbahaya ini yang telah mereka dengar banyak tentang. Kebanyakan orang akan ditransfer secara acak oleh pusaran ke berbagai tepi daerah iblis unik setelah memasukinya. Karena itu, jika keberuntungan kita tidak buruk, kemungkinan kita tidak akan bertemu dengan Yuan Ge terlalu cepat. Mata Ying Xiao Xiao menyapu sebelum berbicara. Ya, Lin Dong juga sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Mereka masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan dalam wilayah iblis unik ini. Itu memang tidak baik jika mereka bertemu dengan Yuan Ge terlalu cepat. Bagaimanapun, mereka tidak terburu-buru untuk menyelesaikan dendam mereka. Kita harus bergerak dulu, hati-hati. Mata Lindung menyapu tanah di sekitarnya. Tepat saat kata-katanya diucapkan, murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan energi yang menakutkan menyapu. Itu langsung mengguncang tanah, menyebabkan retakan terbentuk. Di bawah celah itu, lebih dari selusin monster hitam pekat ganas yang ditutupi duri hitam tajam menunjukkan mata besar dan berdarah mereka. Swosh, swosh, tanah di sekitarnya tiba-tiba runtuh ketika lindung menemukan monster yang tersembunyi di bawah tanah. Segera, tak terhitung duri hitam besar yang sangat tajam menembus keluar dari tanah dan menusuk ke arah murid sekte dao. Cukup banyak murid Dao Sekte terperangah dengan serangan ganas yang datang beberapa saat setelah mereka mendarat. Namun, untungnya ada beberapa murid yang luar biasa dengan reaksi cepat. Segera, Yuan Power yang kuat menyapu dan bergegas untuk memblokir duri hitam yang menusuk ke arah mereka. King Huan Huan juga sama-sama tidak waspada saat dia menghadapi serangan-serangan hebat dari bawah tanah. Namun, jumlah serangan yang ditujukan padanya jelas jumlahnya besar menyebabkan ekspresinya sedikit berubah setelah memaksa kembali selusin monster. Dia memperhatikan ketika cakar setajam silet meraihnya dari bawah tanah yang runtuh, sementara tangisan terkejut tanpa sadar muncul dari mulutnya. Dentang, begitu dia berteriak, sesosok-sosok sudah muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Segera, kakinya dengan cepat menebal, berubah menjadi kaki naga hijau yang dengan marah menendang ke bawah. Bang-bang-bang. Tanah hancur karena tendangan ini menyebabkan wajah murid-murid Dao Sekte menjadi pucat ketika mereka melihat segudang monster hitam dengan mata merah besar melonjak keluar seperti gelombang meletus dari tanah yang runtuh. Semut iblis, betapa buruknya. Kelompok Ying Xiao Xiao menatap lautan hitam monster saat ekspresi mereka perlahan menjadi suram. Kemungkinan besar mereka tidak berharap bahwa mereka akan berakhir bertemu makhluk-makhluk bermasalah ini saat mereka tiba di daerah iblis unik.